Antri, antri. Ya, aku sih Antri-antri. pinter Pinten, Nek, Tertutup, tung tak kurang duit. Eh, oh, oh, oh, oh, oh, yang oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, beli oh, oh, oh, oh, oh, jadi Rabi. kayak di kayak di di Okay. Oh, oh kata okay. oh, okay. Sampai pinter ngene Pak. Nah, mulai hmm. okay, jam mulai jam pinton jam hmm. pak legend nih. wonten sing, nggak roti Bagai saya, wanten. Mbak Kia, nebak sih, Beli tiga, enggak usah sesuai, Ini udah nambahin, Nanggung ini pun nano, rutin, sudah lek lek eh sudah lebih dari 10 tahun Rejen nih. Biasa itu sekolah-sekolah, melautan. -sekolah, Karena sekolah-sekolah sedang libur pandemi, saya ingin ngelitir. Monggo, <tuh> yeah, Pak. Jangan lupa apa, Bos? Lestep <laughs>